si gendong gopro ini mau aku terbangin dari kampus ternama di Jogja yaitu UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta wow. sampai rumah selamat ya amin amin amin lanjut yuk wah jadi begini kawan-kawan kalau ada yang bilang kasihan burungnya kameranya keberatan karena pakai GoPro ini GoPro yang sudah saya modif sedemikian rupa saya telanjangi jadi jadi sangat ringan banget buat digendong merpati tetapi kita bisa mendapatkan hasil kualitas yang istimewa stabil dan bisa dinikmati nih ya nih, ini kita lihat kita timbang ya nah jadi beratnya si kamera GoPro ini hanya 14 14,64 gram Jadi enteng banget Untuk di gendong merpati ini sangat ringan Hanya beberapa hanya berapa persen dari berat badannya Jadi cocok banget ini Cuman memang ini mahal ya kameranya Carinya juga susah sekarang Semoga lancar terus, nggak hilang ya Oke, kita saksikan cerita selanjutnya Amin, amin. Sekarang kita udah nyampe di kampus UMB, Ini kampus UMY ya. Waduh, ya. Ya. Ini kita ada di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, Nah, ayo lihat sana Mahtamilla. Itu keren banget ya pemandangannya ya ayo kita lepasin dari dalam sana yuk oh. oke okay. so ya, semoga sih merpatinya sampai rumah dengan selamat Uu, sampai rumah dengan selamat ya amin amin, amin. jangan macet yuk banget dari pemandangan ini, gan, oke, kita mau lihat dia sekarang udah sampai mana? Oke, SD negeri bangun jiwa sudah nyampe rumah guys sudah sampai tandornya nih sudah sampai tandornya kita lihat treknya yuk kita lihat tracknya track nah kita lihat tracknya ya track nah ini kita lihat treknya quick just ini kita OTW ke ke situ nah ini kita otw ke kampus nah oke okay. ini otw kampus kita nah ini mulai boronya kita lepas dari sini ini kita mulai kita lepas lihat Dadah-dadah dia muter-muter Eh, dan sampai merasa sama atabar yang bro uh, ini dia muter-muter di sporto sini tadi ya kan nah nih, ini dia muter-muter ya oke, okay, langsung dia pulang hmm, pulangnya ya ini dia langsung pulang menuju ke rumah ini agak malang ya biasanya lurus tapi ini agak menjauh oke okay. dia udah di rumah guys dia udah di rumah ayo kita jemput dia semoga sudah ada dalam keadaan semua yuk Ah seru banget, dia ya Tuhan, aku nah, ketekan, jujur ketekan aku takut banget Tetapi kita lihat, kameranya udah keadaan rekam ya nggak tahu rekamannya sampai seberapa tapi lihat tuh, lihat perpatinya. dia nggak ngos ngosan sama sekali perjalanan 4 kilo bawa beban dia nggak ngos ngosan kan udah semakin terlatih santai aja, masih bekur-bekur jadi bisa menu kita tahu bahwa si merpati itu memang kuat banget makanya dari sejak zaman dulu berpati dipakai untuk manusia mengirim surat, mengirim uang atau apapun karena kehebatannya. Oke, sekian dari aku Tornado di Kaleng Coklat. Jangan lupa like dan subscribe ya dan dibagikan ke teman-teman ya. Biar aku semakin semangat karena ini suatu hal yang seru banget dan berdekatan. De Dadah. Bye. baterai ayo rekam sudah. ini nggak tahu baterainya habis atau micro SD nya yang sudah habis kita cek ya micro SD nya aman saya ambil uh, micro SD nya penuh bro baterainya masih eh, ini tak jabut, Anui masih nyala? nyalai oh berarti rekam full full ini